Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022, untuk cetakan UBS turun, sementara cetakan Antam naik. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp502.000, sama dengan posisi Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga 553.000 rupiah, naik 1.000 rupiah dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga 939.000 rupiah, turun 1.000 rupiah jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk ukuran yang sama emas antam dijual 1.020.000 rupiah, naik 2.000 rupiah, emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.603.000 rupiah, sedangkan emas antam 4.769.000 rupiah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok 9.156.000 rupiah, sedangkan emas 24 karat antam dihargai 9.481.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 15 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.